oke gak terima kasih kak eri sampai pagi kak, sampai 5 jam aja Kakak. Aku, live streaming udah... um, Aduh, kak aku yang streamingnya udah udah banyak udah mau lebih terima kak dui, chicken minum kak minum chicken dinner oh my god di kayak gituin bunuh tuh susah banget kan, tuh, untuk nempel lubang kunyah gue tuh masih perawan banget tau gak sih kalian bayangin aja lubang kunyah dia bisa merapat gitu ya kan? gimana lubang yang lain lain kayak keisep banget ya kalian bisa lihat main kucing sama bunuh oh lu udah tebel nama gue Hayu kalau misalkan berbunuhnya udah jadi, terus pake benteknya ini ya, benteknya apa namanya? E, B enak banget tuh monkey, jadi tai itu sih monkey atuk dulu guys, gue kalau abis makan selalu atuk, kenapa ya? lari kulit Oke. Okay. deh udah kayak makan sebaku ya udah kenyang banget, kalian udah pada makan belum guys? Biasanya kalau pom, beragam malam-malamnya makan mie cok, keren banget. <tuk> Lalu siapa guys? Kalau makan mie cok, kalau makan mie, hari kamis, hari atau Jumat. Kamu cipta tuh bahaya tuh mas, kenapa tuh mas? Robo saja lah. tutup tutup ya Gimana kalau kamu aku tutup aja? matanya hai, hai, hai, kayak ke isep banget ya, kalian bisa lihat gak dapet heal, life eh, skill mantap ya, keren karendra, cipta cirebon iya kak Katri. Makan, apa, kak kenapa kak kak tri? pemainnya aduh senang ngomong kalian, usah pemain sini viajarin mau main kayak mana? logi style 869 aku ciri style kewek kewek kelas Terus terima itu bukan pekerjaan, itu pekerjaan saya. Ini yang kerja harus pakai dasi, kantor, retaksi, angkutan umum. Aduh, oh, aduh, aduh, aduh. No, aduh, dikit lagi, cok, dikit lagi. Ada faleknya, nyeplek nanti gue, kena falek. Masih pampeo, kesel banget kayak ke Hendra. Dikira gue kayak gini, gak kerja lebih belakang. Nggak lihat, lu suara si Nanska gue, Nah, oh, Nanti Sen kamu itu bikin aku pengen ah, oh. mantap, man. uh, uh, mantap sayang, lagi sayang terus, terus, uh, oh. mau pulang otak lu? ceritanya di mana, otak aja kan tahu banget. Gaya toke nemplok dong, mau dong. Aku menemplok di atas aja, njungnya di bawah nanti kedodor kalau di bawah. Sedang aku, gue sama sen udah gua. Jadi gua mau kill sale, cok. Ah, Ajaib. Ayah, si tuh mau, mau datang. Tapi sih itu live-nya malam-malam terus, gak ada yang kuat live malam-malam KWU. Oh, 3 gila! Wow. Gila, itu damage bacot, guys! Uh. Eh, hey, jalan-jalan! Gas! Ah, ulti lu belum ada, ulti lu. Jalan-jalan! Ah, uh, ngeliatnya gitu, para poba. Atas woy. Oke, okay, ikut ketik ingut Nabrak, gua bokul nanti kalau nabraknya. Yeah. Oh, uh. rasakan tendanganku, wara-wara, wara-wara, wara-wara, Triple kill, oh, uh, mantap. Dinky Johnson, <laughs> kau sudah berkorban untuk tas, tas, tas. Nggak <tid> dari kau yang bulung kau block? Shutter. Bapak-bapak, teman-teman. Assalamualaikum Pak. Gede. Biasalah. Aku jagoan, aku jagoan. Aku jagoan tas, tas. Hana dia, Hana dia. dia udah pulang, gila ya nabi kamu sepek, biar keliatan gg sama anak gitu ya kan aduh gimana sih Hanabi tidak bersahabat sekali kamu dengan peong onco-onco biar keliatan gg gitu ya kan ya demek tete sama demek bacok nih jadinya kayak gini, cop balik jalan bawah birunya oh mantap tap dong laut editin editin editin editin editin susah gua tiktok musah mam belum update update tiktok musah tiktoknya belum bukan itu guys ya. karena gua malas joget joget tanggi orang bedug ereng teng teng teng teng, -teng anak joget jadi skotik guys giring giring aja aja giring gak mau pulang maunya digoyang Gak mau pulang Mau nih digenjot Karena enak kalo digenjot Oh no nooo nah, Halabinya bercabang Gak nah, tuh gadi nah, Berkumpul-kumpul guna gunanya itu lah Johnsonnya Nah barangnya keturut ya keturut keturut Gak apa Allah! Allah! Kabur-kabur! Oh, bu! Pae! Pae! Bu! Bu! Aji! Sitiul deh!